Arsitek yang membagikan kebersamaannya bersama Ayu Ting Ting ya beberapa jam yang lalu Dan di sini juga angkas arsitek menuliskan bakal serunih bersama Ayu Ting Ting Dan sini juga angkas arsitek membagikan video kebersamaannya bersama Ayu Ting Ting Sedang meninjau lokasi pembuatan rumah baru dari Ayu Ting Ting yang luasnya lumayan ya Semoga cita-cita Ayu Ting Ting dapat terwujud nih Mempunyai rumah idaman yang bagus dan pastinya membuat hari-hari semakin indah Semoga impian rumah barunya segera terwujud Dan Mimin bisa lihat nih ya Kegembiraan Ayu Ting Ting bersama semua keluarga Karena akan membuat rumah baru nih Sehat dan semangat terus untuk Ayo Tinting. Semoga impiannya segera terwujud ya. Amin ya rabbal Alamin. Tadi di sini juga mom Ayo langsung mengomentari status dari angkasa arsitek. Mom Ayo Tinting, angkasa arsitek. Insya Allah cocok rezekinya lancar ya kok. Kita bisa kerjasama membuat impian anak ibu dan cucu ibu terlaksana. Amin, bismillahirrahmanirrahim. Tulis, mom "Memaunting di akun Instagram Angkasa Arsitek yang mendoakan agar rezeki dari Ayu Ting Ting semoga dilancarkan, dan pekerjaan-pekerjaannya juga dilancarkan karena akan membuat rumah idaman yang baru." Amin, ya Rabbal 'Alamin, mimin juga mendoakan yang terbaik ya untuk Ayu Ting Ting semoga semuanya dilancar. Dan berita yang kedua di sini datang dari akun Instagram berata Kartasas yang membagikan TikTok pribadinya berpa Berata Kartasasmita di acara photoshoot ya Matahari Departemen Store di sini Berata Kartasasmita tampak sekali bersama seorang ibu dan dua anaknya di sini Berata sedang melakukan photoshoot bersama semoga bahagia selalu Berata Kartasasmita dan ini adalah sebagian dari harapannya mempunyai keluarga yang utuh. Dan sini juga Bratakarta Sesemita menuliskan sesuatu ya di akun Instagramnya. Bratakarta Kartasasmita sesuai anjuran pemerintah, dua anak cukup. Matahari Departemen Store deh, kalau mau belanja keperluan lebaran ya. Keseruan family ini dipersembahkan oleh matahari. Dan di sini yang menjadi fokus adalah kode dari kata matahari selalu dibawa ya kode keras nih buat seseorang yang berinisial ATT selalu dibawa dan selalu diharapkan dia setiap status dan doa doanya Sontak saja komentar berdatangan di akun Instagram Berata Kartasasmita. Di sini dari Dwi Arsel 255 selalu konsisten sama ATT-nya ya bang selalu setia ya sama Ayu Ting. Kemudian juga dari Sumande, Alhamdulillah akhirnya keluarga Matahari lengkap Berantakan deh. Beratangkertasasmita, hahaha <tuh> betul. Doakan yang terbaik untuk Berata semoga bulan depan atau tahun depan sudah punya keluarga yang benar-benar utuh dan lengkap. Dari Dewi 0779 membayangkan foto keluarga bareng ATT bahagianya. Wow, sama dengan Mimi nih ya sedang membayangkan. Foto kebersamaan antara berita kertas Mitad dan keluarga barunya yaitu Ayu Ting Ting, ting. masih dengan Dewi 779. Artinya kita sama-sama ingin lihat mereka bersama ya Bu. Mom Aurelia semangat love you untuk ayu tinting juleh harahman kode terus kokoh kapan actionnya ditunggu actionnya ya koko berata semoga semuanya dilancarkan dari Suryanti tanti kang ayu kan nyarinya yang sayang sama anak-anak kayaknya kategori ini masuk deh ya sukarmila jangan di kode terus mas berata langsung laksanakan semoga Allah meridui niat yang tulus Amin ya robal alamin Dan di sini memang kategori yang sangat cocok ya untuk berata Karena dia sangat nyayang kepada anak kecil Begitu juga harapan itu di mendapatkan jodoh yang bisa sayang seterusnya Kepada dari Harpik Cis Ku selalu sapok dengan captionmu berata kata sesemita Jangan-jangan halalin aja apa sekedar kode-kodean nih ya Herpi, doakan saja yang terbaik untuk Ayu Tingting dan Berata kata semita Semoga semuanya bisa terwujud dan semangat untuk Berata untuk mendapatkan hati sang bintang idola. Mimi doakan yang terbaik untuk Berata kata Sasmita agar semuanya dilancarkan. Amin ya Robalamin. Kemudian juga dari Ayu 1079 kodenya selalu besar hurufnya tepat sekali dok. Dan dari Evita 469 semangat. Koko berat tak sesemita. Mimin juga mendoakan semoga harapan dan cinta Koko berat dapat dibalas oleh Ayu Ting Ting. Ya, tidak perlu kode-kode lagi, kok. Semangat, pokoknya pepet Terus di sepertiga malam, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT, ta tapi harus dengan realita yang ada. ya. Jangan hanya bisa Smith dong, harus dibuktikan dengan kata-kata serta tindakan. Nini doakan semoga keberanian Koko semakin banyak ya, sehingga tidak malu lagi untuk mengungkapkan perasaan sesungguhnya kepada wanita berinisial ATT tersebut. Semangat selalu untuk Koko berata. Semoga apa yang diinginkan dapat terikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan yang suci ini Semoga apapun itu Allah berikan yang terbaik untuk kalian berdua Amin ya robbal alamin Mbak Nur story Masya Allah manis dan cantik Ayu tinting lebih terpancar auranya jika memakai hijab ya Cantik selalu untuk ayu tinting Kemudian juga di sini ada dari show Lali, Lali. Hahaha, hai kamu! bener-bener mirip adek kelas dulu zaman SMA. Kalau pakai hijab plus kacamata <hati> kalau I ting tinting dan danannya udah seperti ini, udah kayak ABG lagi ya. Memang, benar-benar cantik luar dalam. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Kemudian, di sini ada komentar dari Neni Yuliani: 6 ini orang atau bunglon ya? Diapain aja, Pantes dan tetap cantik dari Korea Hani. Masya Allah, cantiknya Bu Ayu pakai kerudung. Love you." Reza Sri, memang cantik oh cantik sangat memikat hati Sudah terbukti memang Ayut Ting artis yang multi-talenta Contohnya seperti yang di gambar ini ya Peran apapun tetap digasak nih oleh Ayut Ting Semuanya berprestasi dan hasilnya juga sangat memuaskan. Tidak malu lagi, walaupun beliau adalah artis super duper kaya raya, ya, tapi masih bisa memberikan kebahagiaan untuk semua fans yang ada di rumah. Tidak tahu tanggung, di sini ada Andre Taulani memberikan komentar yang sangat menakjubkan untuk Ayu Ting Ting di saat mereka sedang shooting bareng ya. Dilansir dari akun Instagram Stella 12. Sarut kata Pak Aji, totalitas banget ay ayo Tingting. Pemirsa juga di rumah bisa melihat nih ya, ayo Tingting. Nah, di sini kaget banget dan ngakak banget nih ya penampilan ayo Tingting ting. luar biasa deh. Mau diapain aja tetep yes the best, tetap terlihat tuh aura cantiknya. Dan tetap terlihat rasa keibuannya, pokoknya di sini kata Tinting awas aja lu ikis kalau ngelawan sama emak lo, emak lo sampai begini nih mukanya hijau, <laughs> demi anak tercinta ya, Ayu tinta Rera melakukan apapun itu yang penting halal. Dan di sini ada berita terbaru nih ya, terupdate tentunya. Di sini ada tokoh perempuan tervokal dan menteri keuangan dengan RI Sri Mulyani menempati urutan pertama dari 17 publik figur perempuan tervokal yang terdaftar di dalam 100 nama tokoh yang paling banyak dikutip pernyataannya oleh media online. Tak hanya Ibu Sri Mulyani, di sini juga ada Ayu Ting Ting, pemirsa, yang menempati tokoh perempuan tervokal dari yang 106 tokoh yang paling banyak dikutip oleh media online, Ayu Ting ting masuk dalam urutan ke-10 dari tokoh perempuan tervokal di Indonesia. Apapun itu, semoga Ayu Ting ting selalu bisa membanggakan para fansnya ya, karena terbukti semua yang dilakukan oleh Ayu Ting ting pastinya menjadi viral di dunia online. Dan di sini juga ada berita terheboh pemirsa. Untuk pertama kalinya ya di sini Mimin akan memberitahukan nih Ayu Tingting artis dangdut terpopuler di Instagram tahun 2021 ini dilansir dari jagodangdut.com. Instagram ini menjadi salah satu media sosial paling populer di dunia. Berikut ini 10 artis dangdut yang paling populer dengan memiliki jumlah followers Instagram terbanyak hingga April 2021. Dan di sini Ayu Ting Ting mendapatkan peringkat pertama ya, artis dangdut terpopuler di Instagram tahun 2021. Selamat untuk Ayu Ting Ting, ya. Semoga semua yang telah dicapai menjadi lebih barokah. Disusul dengan Jatski Agoti, kemudian via Faran, Lesti Kejora, Dewi Persik, Soimah, Indodoro Tista, Cita-Citaca, Iis Dahlia, dan Rizky Dea. Ayu Ting Ting mendapatkan peringkat pertama dengan jumlah followers 47,3 juta followers. Wow! Luar biasa sekali ya Ayu Tingting memang istimewa. Lucah dan cacian di mana-mana, namun prestasinya tidak dapat dipungkiri. Banyak sekali prestasi yang Ayu Tingting dapatkan tanpa harus menjatuhkan orang lain. Semangat selalu untuk Ayu Tingting dan berita selanjutnya di sini masih dari jagodangdut.com. NDX AK dengan single apa kabar mantan beberapa waktu lalu sempat berada di puncak dalam top chart dangdut paling hot di Zucks. Kini harus turun ke urutan ketiga. Ayo Tingting mampu bertahan dalam jajaran top chart dangdut paling hot untuk minggu ini di jogs berikut ini top chart dangdut paling hot di jog untuk periode 23 April 2021 seperti dikutip di jago dangdut yang mana favoritmu sini Ayu Tinting mampu bertahan ya di chart dangdut paling hot dengan lagu andalannya, Tati Tut mampu menepati dan bertahan di jajaran dangdut paling top untuk minggu-minggu ini. Mantap sekali untuk Ayo Tinti, banyak sekali prestasinya, wow luar biasa ya. Kalau mimin, entah apa ya prestasinya belum bisa seperti Ayu Ting Ting Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting mantap berada di urutan nomor 7 Lebih atas dari Lesti Kejora dan yang lainnya Pokoknya sehat dan semangat selalu untuk ayo, Ting Ting Semoga karya-karyanya bisa selalu membanggakan Indonesia tentunya. Dan di sini juga ada berita yang paling menarik, pemirsa. sini ada prestasi Ayu Ting, -ting. yang lainnya. Dari akun Instagram kamu, kamu, kamu komentarnya menyamankan, tapi bikin deg-degan juga. Kata-katanya gak terlalu menusuk, tapi muka juteknya bikin orang mikir. Apalagi kalau udah bosen ngeluh doi kalau udah muak tandanya kudu diberhentikan diberhentikan nyanyinya ini komentar dewan juri tapi ada campuran dikit <laughs> di sini ada dua ya yang memberitahukan bahwa komentar Ayu Tinting itu menyamankan tidak terlalu pedas tapi sangat masuk ke dalam hati Lembut dan tidak menyinggung, itulah ayo tintinya saat menjadi dewan juri. Racing star Indonesia dangdut dari Seterwati, cantik banget, neng. Sangat berkualitas, kamu itu wanita hebat, strong. Ayah titik. Fresh Conference Ayu Ting Ting di Racing Start Indonesia download 2021 Dari Mbah Hani dia cantik, dia hebat, dia bertalenta dan masih banyak lagi kelebihan dia Tapi hater atau peminji tidak akan bisa melihat semua kelebihan yang dimilikinya Karena hati mereka tertutup oleh iri dengki dan kebencian tidak perlu dipikirkan karena Ayu Ting Ting juga enjoy menanggapi para haters yang selalu membuli dan menjelekan beliau kita sebagai fan hanya bisa berdoa dan mewujudkan apa yang menjadi keinginan Ayu Ting Ting yaitu dengan mensupportnya atau dengan memberikan dukungan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting. Oke sahabat inilah informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini jangan di skip ya agar informasi Informasinya kalian dapatkan dengan sempurna Bagi sahabat semua jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya Agar channel ini selalu bertambah dan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting tentunya Oke sahabat selamat beraktivitas kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh